Suasananya menjadi jauh lebih tenang karena ledakan mendadaknya. Beberapa murid Aula Desolate Hall saling menatap dengan cemas. Namun, mereka menutup mulut mereka dan tetap diam. Semuanya mengerti karakter Jiang Hao. Karena Lindung telah merebut tempat tongcuan untuk perendaman kepala sungai Pil. Bahkan jika masalah ini tidak terjadi, ia tidak akan dengan mudah membiarkan murid baru yang menghabiskan waktu kurang dari sebulan di Aula Desolate menjadi murid langsung senior di tiga arah lainnya murid langsung senior lainnya tongpang Fang Yun dan Song Zhou tidak bersuara seperti Jiang Hao Namun ada sedikit keraguan di mata mereka mereka semua telah berupaya keras untuk mencapai status mereka sebagai murid langsung senior selama beberapa tahun terakhir Namun sampai sekarang Lindong masih pemula meskipun harus dikatakan bahwa Lindong mencapai hasil yang menakutkan ini tidak berarti bahwa ia akan segera menerima persetujuan mereka. Mo Ling dan yang lainnya mengerutkan kening dan menatap lindung dengan ekspresi prihatin. Mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengannya dan secara alami mereka senang melihat status lindung di dalam aula desolate naik. Namun melihat situasi saat ini di mana Jiang Hao telah menyuarakan tentangannya. Mereka semua merasa sangat putus asa. Terlepas dari itu prestise dan ketenaran Jiang Hao melebihi Lindung. Namun, di bawah tatapan Mo Ling dan yang lainnya, Lindung tetap tenang dan dikumpulkan tanpa jejak kemarahan. Disposisi saat ini mendapatkan beberapa kekaguman dari Mo Ling dan yang lainnya. Sejak pertemuan pertama mereka, orang yang tepat di depan mereka selalu bisa menjaga ketenangan dan mengumpulkan ketenangan ketika menghadapi situasi sulit, sebelum menyelesaikan semuanya pada akhirnya. Di udara, Chen Zhen dan Wu Dao menatap Jiang Hao sambil mengerutkan kening. Namun, tidak ada rasa terkejut di mata mereka seolah-olah mereka sudah lama berharap ini terjadi. Jiang Hao, apa yang harus kamu katakan? Kata Chen Zhen perlahan. Paman senior Chen Zhen, seorang murid senior langsung adalah teladan dan kebanggaan para murid di Aula Desolate. Tidak hanya orang perlu memiliki kekuatan yang luar biasa. Orang perlu mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat semua orang. Meskipun saudara junior ini cukup berbakat, bukankah akan terlalu cepat untuk mempromosikannya menjadi murid langsung senior saat ini? Kata Jiang Hao dengan hormat sambil membungku pada Chen Zhen. Seorang murid biasa akan perlu memanggil Chen Zhen dan Wu Dao sebagai Master Aula. Namun karena Jiang Hao adalah murid langsung senior, dia bisa memanggil Chen Zhen sebagai Paman Senior. Dari sini, dapat dilihat bahwa status murid langsung senior cukup tinggi. Chen Zhen mengerutkan kening dan menjawab, Jiang Hao, selalu ada pengecualian. Jika kita mengikuti aturan dan membusuk tanpa perubahan apapun, aula desolate akan selamanya tetap sebagai yang terakhir di antara empat aula. Petik 2, memang benar bahwa ada pengecualian. Jawab Jiang Hao, sempit matanya dan melihat ke arah Lindong. Ia dengan santai menambahkan, "Namun, aku tidak percaya saudara junior ini telah mendapatkan kualifikasi untuk pengecualian yang harus dibuat. Begitu pernyataan ini dibuat, beberapa murid di bawah peron menarik mulut mereka karena itu sedikit kejam. Jejak kemarahan menyapu muling dan yang lainnya setelah mendengar apa yang dikatakan Jiang Hao. Tanpa sadar, mereka sudah menganggap lindung sebagai pemimpin tidak resmi mereka pada saat ini." Lindong sedang diejek karena itu, mereka secara alami merasa tidak senang. Namun, meskipun mereka merasa tidak puas dalam hati mereka, mereka tidak berani dengan ceroboh berkomentar. Lagi pula, ini adalah status dan kekuatan Dao Sekte dan Jiang Hao dalam Aula Desolate jauh di atas mereka. Oleh karena itu, tatapan Moling dan yang lainnya sekali lagi mendarat di Lindong. Yang wajahnya tanpa ekspresi sekarang memiliki jejak samar senyum. Di bawah banyak tatapan. Dia membalikkan tubuhnya dan menatap lurus ke arah Jiang Hao tanpa sedikitpun ketakutan di matanya. Setelah memperhatikan penglihatan Lindong, Jiang Hao sedikit melengkungkan bibir dan menyilangkan tangan di depan dadanya. Aura yang mengesankan keluar darinya dan mulai menindas yang sebelumnya. Memiliki level kultivasi 7 yuan nirvana stage sudah cukup baginya untuk memandang rendah Lindong. Saudara senior Jiang Hao, akankah kamu mengklarifikasi batas-batas kualifikasi yang kamu bicarakan? Tanya Lindong sambil menatap Jiang Hao dan tersenyum tipis. Tingkat rasa hormat dan kekuatan kamu, kata Jiang Hao dengan santai. Baru beberapa saat sejak aku memasuki desolate hall. Jadi masuk akal bahwa sebagian besar senior di sini tidak akrab dengan aku. Jadi, pada tingkat penghormatan, aku benar-benar tidak memiliki keunggulan. Namun, aku pasti dapat memberitahu semua orang di sini bahwa Desolate Hall kami tidak akan berada di peringkat terakhir dalam kompetisi aula berikutnya. Kata-kata ini relatif merajalela. Karena kekuatan aula Desolate sangat kurang dibandingkan dengan tiga ruang lainnya di Daosek. Mencoba naik peringkat bukanlah tugas yang mudah. Atas dasar apa kamu berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu? Kata Jiang Hao dengan dingin. Berdasarkan fakta bahwa aku bertahan di bawah pil sungai selama 11 hari. Kata Lin Dong santai sambil tersenyum tipis. Jiang Hao mandek sejenak sebelum melemparkan lengan bajunya dan menjawab dengan tawa dingin. Itu tidak berarti apa-apa. Saat ini kamu hanya memiliki tingkat kultivasi 5 yuan nirvana stage. Dari mana keberanian kamu berasal? Petik 2. Jika saudara junior Lindung benar-benar memiliki kemampuan untuk membantu Desolate Hall kita membebaskan diri dari peringkat terakhir, itu tidak akan menjadi masalah besar untuk membuat pengecualian untuk promosi kamu. Suara serius. Ya, jika kamu bisa mencapai apa yang baru saja kamu katakan, tidak ada masalah dengan memberimu pengecualian. Setelah pernyataan itu dibuat oleh murid itu, Beberapa murid langsung lainnya menambahkan pendapat mereka. Meskipun Jiang Hao licik dengan kata-katanya, mereka semua tahu potensi bisa bertahan di bawah dasar Sungai Pil selama 11 hari terwakili. Jika Lindung benar-benar dapat mencapai apa yang dia katakan dan mengangkat Aula Desolate mereka dari peringkat terakhir, ini akan menjadi masalah yang sangat sombong bagi semua murid Aula Desolate. Bagaimanapun, selama bertahun-tahun, Aula desolate mereka selalu diejek oleh para murid dari tiga aula lainnya. Perasaan itu benar-benar tidak menyenangkan. Heff, setelah menyaksikan perubahan yang tiba-tiba, Jiang Hao merasa agak marah dan berteriak, kalian semua tidak bisa begitu naif, kan? Tidak masalah seberapa menakutkan bakatnya. Bagaimana mungkin seorang murid baru seperti dia dapat bersaing dengan murid-murid top yang telah memahami ketiga kitab suci misterius lainnya. 2. Jika dia tidak bisa mencapainya. Apakah itu berarti Saudara Senior Jiang Hao bisa? Sebuah suara berdering dari platform membantah. Ekspresi wajah Jiang Hao berubah agak jelek. Tiga Tulisan suci agung yang misterius itu sangat kuat. Jika mereka dengan mudah melawan. Mengapa Aula Desolate akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan selama bertahun-tahun? Saudara Senior Jiang Hao. Aku menganggap bahwa tingkat penghormatan saat ini sudah cukup kan? tanya Lindung sambil tersenyum. Jiang Hao menarik napas dalam-dalam dan menjawab sementara api kemarahan melonjak di matanya. Kefasihan seperti itu. Namun, kamu tidak dapat sepenuhnya meyakinkan semua murid di sini hanya berdasarkan itu. Petik dua. Aku mengerti. Lindung samar mengangguk dan langsung dan mengambil sedikit langkah ke depan, mengulurkan tangan kanannya ke arah Jiang Hao. Suara lembut dan santai terdengar di seluruh platform. Saudara senior Jiang Hao, tolong bimbing aku. Lindung jelas sadar bahwa tidak masalah apa yang dia katakan. Jiang Hao tidak akan pernah mau membiarkan ini pergi. Jadi, satu-satunya cara untuk menyelesaikannya sangat sederhana: bertarung. Dia punya nyali di tiga area platform lainnya. Tiga murid langsung senior tong pang. Fang Yun dan Song Zhou semua menyipitkan mata setelah melihat balasan Lindong. Mereka diam-diam tersenyum di hati mereka ketika mereka berpikir. Apakah dia benar-benar memperlakukan Jiang Hao sebagai anak kecil? Petik 2 Meskipun mereka sebelumnya melihat Lindung menjalani kesengsaraan panggung Nirvana kelima, masih ada perbedaan yang sangat besar jika dibandingkan dengan Jiang Hao. Selain itu, Kecakapan tempur yang terakhir itu bukan sesuatu yang ahli 77 Nirvana Stage biasa bisa bandingkan dengan suara bergumam rendah bisa terdengar menyebar dari platform. Ada beberapa orang yang mengerutkan kening. Sebagai murid dari Aula Desolate, mereka sangat jelas tentang betapa kuatnya Jiang Hao sebenarnya. Meskipun harus dikatakan bahwa mereka telah melihat kecakapan tempur lindung yang menakutkan Jiang Hao bukan anak. Dia adalah salah satu dari empat murid langsung senior dari Aula Desolate. Dia seperti banteng remaja yang tidak takut harimau. Sudut mulut Jiang Hao sedikit terbuka dan mengungkapkan sedikit bulan sabit yang entah mengejek atau penghargaan. Mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Chen Zhen. Dia berkata, Paman senior, apakah kamu pikir aku harus menerima tantangan ini? Tolong merasa santai. Aku akan menunjukkan kebijaksanaan yang cukup. Aku jelas menyadari bakat saudara junior ini dan tidak akan membiarkan cedera serius menimpanya. Namun, karena dia sekarang berada di Aula Desolate, dia harus memahami aturan kami. Di masa depan, aku percaya dia akan memahami hati yang menyakitkan untuk menjadi saudara senior seperti aku. Petik 2. Setelah mendengar itu, baik Chen Zhen dan Wu Dao memiliki kerutan di dahi mereka. Sedikit keraguan muncul di mata mereka. Lindung langsung menantang Jiang Hao telah sedikit melebihi harapan mereka karena mereka menganggap bahwa Lindung akan melakukan kesabaran. Tidak peduli apa, yang pertama adalah salah satu dari empat murid langsung senior. Menjadi penguasa aula-aula desolate, mereka sangat jelas tentang berbagai keberhasilan Jiang Hao karena Lindung telah mengambil inisiatif dan menantang kamu. Kamu secara alami memiliki hak untuk menerimanya. Namun itu tidak akan diadakan sekarang. Sebaliknya, itu akan diadakan lima hari kemudian. Kebetulan itu juga tanggal kompetisi bulanan. Pada waktu yang ditentukan, kamu berdua bisa bertarung sesuka hati. Petik 2. Chen Zhen merenung dalam diam sejenak, sebelum akhirnya melemparkan tangannya dan mengucapkan kata-kata itu dengan sungguh-sungguh. Dia mengerti bahwa melewati penghalang yang diciptakan oleh Jiang Hao ini penting untuk rencana mereka untuk memberikan pengecualian bagi Lindong untuk menjadi murid langsung senior. Namun, Lindong, kamu baru saja memasuki Aula Desolate dan belum belajar seni bela diri Aula Desolate. Setelah hari ini, kamu dapat mengunjungi balai seni bela diri Desolate dan mengamati dan memilih seni bela diri di sana. Petik 2. Lindong agak kaget. Sepertinya Chen Zhen tidak mendukung peluangnya dalam pertarungan antara dia dan Jiang Hao. Karena itu, dia membelikannya waktu lima hari untuk belajar seni bela diri di Aula Desolate. Haha, mari kita lanjutkan dengan apapun yang dikatakan paman senior Chen Zhen. Jiang Hao tertawa santai saat dia jelas memahami niat tersembunyi Chen Zhen. Menatap lindung, ia melemparkan lengan bajunya sebelum berkata sambil tersenyum. Saudara Junior Lindong, kamu harus membuat yang terbaik dari lima hari ini. Aku tentu saja tidak bias terhadap kamu. Jika kamu telah memasuki Aula Desolate selama setidaknya setengah tahun hingga satu tahun, aku bahkan tidak akan menyebutkan setengah kata. Namun, saat ini, berbicara sampai titik ini, Jiang Hao menggelengkan kepalanya dan berhenti berbicara. Namun, makna dibalik kata-katanya sangat jelas. Dia tidak percaya Lindong saat ini memiliki kualifikasi untuk menjadi murid langsung senior dari Aula Desolate. Lindong tersenyum samar tanpa sedikit rasa takut. Tawa kecil. Yang dimaksudkan untuk menentangnya. Perlahan menyebar. Terima kasih. Saudara senior. Jiang Hao. Atas pengingatnya. Kalau begitu mari kita bertemu lagi setelah lima hari. Petik dua. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya.